Zaman-zaman sekarang ini merupakan zaman-zaman di mana Satrio Peningit masih di dalam keadaan kelam. Di mana zaman-zaman saat ini Satrio Peningit masih mengalami banyak ketidakadilan dan kesengsaraan. Di mana di zaman saat ini Satrio Peningit masih bersusah payah untuk mencari rezeki untuk melancarkan kehidupannya. Jangan di-skip tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa selalu like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang Satrio Penit masih dalam keadaan kelam di zaman ini. Dimana sudah jelas tertera di dalam ramalan Jayabaya, bahwasanya sang ratu adil Satrio Penit saat ini masih berada di zaman kegelapan. Dimana Satrio Penit saat ini masih berada di dalam kekelaman hidup. Dia masih berada di kejahatan ini. Karena menurut ramalan Jayabaya bahwasanya dunia ini semakin kelam dunia ini semakin jahat maka dari itu dalam ramalan Jayabaya sudah jelas dikatakan bahwasanya zaman-zaman sekarang merupakan zaman kegelapan Nusantara dimana orang-orang jahat merajalela dan orang-orang jahat berkuasa di zaman ini dan akan tiba nanti bahwasanya segala orang-orang jahat akan dibasmi dan diluluh lantahkan bersama hancurnya Nusantara perlu diketahui Bahwasanya saat saat ini Ratu Adil masih berjuang keras, Ratu Adil masih terus terusan berada di dalam kediamannya di mana sosok Ratu Adil ini atau Satria Pinik ini dia masih berada di dalam hidup yang kelam, dia masih mengais rezeki dengan susah payah untuk melancarkan kehidupannya hari demi hari, betapa kasihannya dia, dan apalagi sesuai dengan ramalan Jayabaya. Bahwasanya di zaman-zaman saat ini, Satrio Piningit masih mengalami banyak ketidakadilan, dan begitu pula Satrio Piningit juga banyak mengalami kesengsaraan hidup, mulai dari hal kecil sampai yang lainnya. Tetapi, sosok, -sosok seperti Satrio Piningit ini, saya yakin, bahwasanya dia mampu untuk menghadapi segala masalah, segala situasi dan kondisi yang sedang dia alami. Dia pasti mampu menghadapinya apalagi sosok Satrio Pinigit ini sudah menjadi sosok Pandito atau sosok pertapa sudah dipastikan bahwasanya dia memiliki kesabaran di atas rata-rata karena diketahui bahwasanya seorang Pandito itu kesabarannya di atas rata-rata maka dari itu sudah dipastikan bahwasanya Satrio Pinigit atau Satrio Pinandito ini kesabaran dia juga di atas rata-rata maka dari itu saat-saat ini Satrio Pinigit masih dalam keadaan kasihan banget, mesakit banget. Satrio Pinigit masih membutuhkan belas kasihan dari orang-orang yang baik hati, dari orang-orang yang mau mengerti keadaan dia, karena dia menjalankan tugas dari Sang Maha Kuasa, bukan dari manusia. Dan kita, sebagai manusia, kita seharusnya peka, seharusnya kita memiliki hati nurani, bahwasanya dia juga sama-sama manusia seperti kita. Dia memiliki hati nurani, dia memiliki perasaan, dia memiliki pikiran Dia memiliki keinginan Maka dari itu, karena keadaan dia yang kasihan banget Seharusnya dari hati kita timbul rasa belas kasihan Oh ternyata orang ini kasihan, dia perlu dibelas kasihani Kita membantu dia, membantu dengan yang kita bisa Seumpama, seumpamanya Kalau dia jualan, yaudah kita beli aja dagangan dia Dia ya, siapa tahu bisa membantu keadaan dia, membantu melancarkan kehidupan dia dan lain-lain. Seumpamanya lagi, seumpamanya lagi, seumpamanya lagi dia jualan buah atau yang lainnya. Ya udah kita beli aja buah dia. Siapa tahu dari kita membeli buah dari dia, uang yang kita berikan kepada dia pun bisa bermanfaat bagi dia dan bisa membantu melancarkan kehidupan dia. Karena saat saat ini Satrio Benit masih dalam keadaan memelas, melas atau m banget atau dalam keadaan memprihatinkan kasihan maka dari itu kita kalau memang melihat orang yang begitu kasihan atau melihat orang sosoknya yang memang dia perlu dikasihani dia berjuang keras ya udah kita tunjukkan rasa simpati kita supaya kita berbuat baik kepada dia karena lagi pula kalau kita berbuat baik kepada orang lain imbalannya ganjarannya pahalanya juga akan diberikan berlipat ganda kepada kita terima kasih sudah menonton video ini sampai habis semoga Video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menghibur kalian Dan selalu bisa mengajak kalian untuk berbuat kebaikan